serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini Terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Dan bahagia Dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Kepostingannya Bunda Les dikejurah 3 jam yang lalu Mengunggah video New Year's New Me Ini momen saat Leslar Family di tanah suci, masya Allah, akhirnya diposting juga di feednya Bunda El. Dibikin salpon juga persahabat dengan kalimat caption panjang yang ditulis oleh Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, Allah senangnya mengawali tahun 2023. Aku masih diberi kesempatan untuk berkunjung ke tanah suci Mekkah bersama keluarga. tak lupa juga, aku selalu menjaga diri dari luar dan dalam agar semua kegiatanku di sini lancar. Kulitku selalu terjaga Berkat MS Glow Alhamdulillah ibadah kali ini terasa lebih sempurna Apa hal yang kalian paling syukuri Di awal tahun ini Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya, Di awal tahun 2023 Bunda Luzi Kejora Tentunya beribadah Melaksanakan Ibadah umroh di tanah suci Bersama suami Dan anak tercinta Alhamdulillah Selalu mendapatkan kebahagiaan dari Leslar Family Dan mudah-mudahan persahabatnya sehat terus untuk idola kesayangan Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Bismillah, Leslar Entertainment akan bangkit kembali dengan semangat yang baru Kemudian juga persahabat kita lihat Di unggahan selanjutnya ada cidukan tentunya koleksi foto persahabat, ya dari Leslar Family Momen liburan di Bali, Masya Allah Momen seperti ini yang selalu kita inginkan dari Lesla. Selalu bersama, selalu bahagia menghabiskan waktunya dengan keluarga kecil. Masya Allah, BBL emang selalu menjadi tentunya penyemangat, selalu menjadi kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Masya Allah, kemudian juga bersama kita lihat di sini ada momen di podcastnya Bang Deddy Computer. Kali ini membuat warga Konoha pun geram persahabatia karena Om Dedi ini membawa-bawa nama Leslar Disamakan kejadian Leslar kemarin dengan tentunya Vena Ibu dari Feral Bramasda persahabatia Disini membuat warga Konoha pun tentunya geram banget persahabatia Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh akun Assalamualaikum Pak Master Kebuser yang terhormat Kenapa bawa-bawa Leslar? Ya, jelas beda kasus Leslar sama Bunda Vena. Tadi aku cuma mau up di story, sekarang aku up di feed. By and Leslar biar diundang juga ke prokes Anda atau gimana? Belum cukup apa selama 4 bulan ini Muhammad Rizky Bilar dihina, dipuli, dan difitnah. Jadi, kalau undang anak-anak Mama Vena, tidak usah bawa-bawa Leslar. Hargai ya orang, Leslar sudah bahagia. Jadi jangan pernah sangkut-pautkan dengan artis-artis manapun. Sekian dan terima kasih. Semoga Anda paham dengan maksud saya. Itu kalimat caption panjang yang dituliskan oleh fanbase Lesnar City. Kemudian di kolom komentar pun tentunya banyak sekali diberikan ya. Di antaranya bersama dari akun Instagram, Bocil Formosa 31, disitu mengatakan, Pak Master Kofuser, Kasus Bu Fena sama Leslar beda Kalau Bu Fena beneran di KDRT Sampai babak belur, sedangkan Bilar nggak pernah KDRTin Lesti Bilar hanya korban fitnahan Orang yang nggak suka sama Bilar Kalau emang Lesti di KDRT Buktinya Lesti sehat-sehat aja, nggak ada bekas Habis di KDRT Muka Lesti mulus banget Kalau emang Lesti dibanting Beberapa kali dan tenggorokan Lesti tergeser, nyatanya Suara Lesti masih bagus dan bisa pergi umroh, bisa jalan sendiri tanpa kursi roda. Lesti juga bisa gendong anaknya, kalau nggak tahu permasalahannya, jangan sok tahu. Itu beberapa tanggapan dari para fans mengenai podcastnya Om Dedi bersahabat ya. Bismillah saja, mudah-mudahan Leslar selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran. Kemudian kita lihat juga di unggahan Bunda Lesti Kejora yang mengunggah atau memposting foto berdua bareng Papa B. Namun kita juga terharu banget persahabat kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti. Masya Allah, Alhamdulillah, tidak hentinya bersyukur karena begitu banyak orang yang sayang. Serta support kami dalam kondisi apapun. Dari kalimat, Sepenggal ini saja kita sudah terharu membacanya persahabatnya, Alhamdulillah. Sampai kapanpun pasti warga Konoha akan mensupport dan mendoakan Leslar. Berikutnya persahabat, Namun kadangkala, baik dan buruk, hitam dan putih tidak selalu sama bagi semua orang. Karena yang baik untuk kita belum tentu baik juga untuk orang lain sehingga akan lebih bijaksana jika kita selalu berhati-hati dalam bersikap dan berbicara Semoga kebaikan dari Allah subhanahu Wa Ta'ala selalu menyertai kita semua Amin Masya Allah luar biasa kata-kata dari Bunda Lesi Kejora. Nah ini juga pesan penting banget ya untuk semuanya mudah-mudahan kita semua juga selalu menjaga berbicara kita. Tetap semangat untuk warga Konoha, dukung penuh buat Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga persahabat berikutnya Ini cidukan vitamin juga untuk warga Konoha kali ini Persahabatnya ada di channel YouTube-nya Kak Fadi Iskandar. Foto-foto baru muncul juga nih persahabatnya Li ho nya Indonesia, Rizky Bilar Masya Allah banget persahabatnya. ya yang tentunya belum melihat, silahkan aja langsung ke kecus YouTube-nya Fadil Scanner karena vitamin Liminho versi Indonesia sudah muncul. Teruslah ya, betul, alhamdulillah banyak orang-orang baik juga selalu mensupport Les Lar Family dan tentunya kita juga selalu mendoakan, selalu mendukung, selalu mensupport apapun itu untuk idola kesayangan kita. Jangan kemana mana persahabat, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.